Viral TV Info Artis Malaysia Linknya ada di deskripsi Teman-teman langsung saja di subscribe Di like dan di komen Oke langsung saja guys Saya sudah penasaran Istilahnya umur dan nama sebenarnya Daripada pelakon Matki Launi Jom kita tengok videonya Let's go Hai Assalamualaikum Selamat datang ke YouTube channel Miss Viral TV Video kali ni Miss Viral nak senaraikan Nama dan umur sebenar Pelakon okay. filem Mak Kilau Yang sedang ditayangkan di Pawagam sekarang Miss Viral akan susun senarai ni Dari pelakon paling berusia Hingga paling muda Kalau ada nama tertinggal Atau Miss Viral lupa nak sebut Korang boleh komen di bawah tapi okay. sebelum tu, jangan lupa subscribe YouTube channel Miss TV untuk lebih banyak video menarik tentang artis Malaysia pada masa akan datang. Oh, Datuk Ibrahim Razali. Watak imam dilakonkan oleh Datuk Haji Abdul Rahim bin Muhammad Razali atau lebih dikenali sebagai Datuk Rahim Razali. Beliau yang berasal dari Batu Gajah Perak dilahirkan oh, pada perak. 3 Julai 1939 dan tahun ini memasuki usia 83 tahun. Allahu Akbar. Pelakon yang cukup popular dengan watak oh, Sarjan Misai, A. Galak atau nama sebenarnya, Zakaria bin Ahmad, memegang watak Pak Deris. A. Galak oh, dilahirkan pada okay. 29 November 1941 dan tahun ini memasuki usia 81 Allah, tahun. Usia emas semua, eh? Watak Tok Gajah, ayah Tok Mak Gajah. Kilau dilakonkan oleh pelakon veteran. Wan Hanafi bin Wan Su atau lebih dikenali sebagai Wan Hanafi Su. Dia yang okay. berasal dari Terengganu dilahirkan pada tahun 1950. Terengganu, guys. usia 72 tahun pada tahun ini. Okey, masih lumayan. Tapi bonusnya sudah banyak banget tu. Watak tahun. Haji Muhammad dilakukan oleh pelakon senior Datuk Jalaluddin Hasan atau ah. nama sebenarnya Datuk Jalaluddin bintang Sri Haji Hasan. Beliau dilahirkan pada 18 Februari 1954 memasuki usia 68, 68 tahun pada 8. tahun ini. Pelakon Shaharudin Tambi memegang watak Datuk Bahaman dalam filem ini. Oh, Dia yang memulakan kerjaya lakonan sejak tahun 1989. Uih, dilahirkan pada tu. 10 Mei 1957 wow. dan memasuki usia 65 tahun alas. pada tahun ini. Majid. Mubarak Majid atau nama sebenarnya Muhammad Mubarak bin Majid membawa watak ayah Yasin dalam filem ini. Dia dilahirkan pada 9 Jun 1958 memasuki usia 64 tahun pada tahun ini. Farid watak Goh Hoy dilakukan oleh pelakon Muhammad Farid Amirul Hisham bin Wu Abdullah. Dia berasal dari Lahat Datu Sabah dilahirkan pada 7 April 1965 dan tahun ini masuki usia 57 tahun. 57. Farid Amirul memeluk Islam pada 21 Jun Masya 1991. Okay. Yayan Amirayan. dan Raya yang merupakan pelakon dari Indonesia yang banyak kali membintangi filem Hollywood memegang watak antagonis Toga dalam filem Mak Kilau. Jaya Nurhian dilahirkan di Jawa Barat Indonesia, dilahirkan pada 19 Oktober 1968. Tahun ini dia memasuki usia 54 tahun. Hmm. Haji Watak Haji Sulong dilakonkan oleh pelakon Namron. Namron atau nama sebenarnya Syahili Abdan dilahirkan pada 21 November 1969 dan berasal dari Kangar, Perlis. Pada tahun ini Perlis. Namron memasuki usia 53 tahun. Dia telah berkahwin Allah. dengan pelakon Jul Lojon dan dikuningkan tiga orang anak. Masya Allah. Ali Suriyati. Watak Ibu Yassin lakonan Johan Ashari oh, dilakukan Ibu oleh Yassin. pelakon Ali Suriyati binti Omar. Dia yang dilaikan pada 20 Februari 1970 memasuki usia 52 tahun pada tahun ini. Aha, ok. Masih fit banget ya. Pelakon Fir Rahmani melakonkan watak Usop yang merupakan salah seorang pejuang dalam filem Kilau. Fir Rahman atau nama kata. sebenarnya Khairul Izzam bin Abdul Rahman dilahirkan pada 12 Mac 1973 dan tahun ini memasuki usia 49, 49. tahun. 49. Okey. Farah Ahmad. Watak yang cik dilakukan oleh pelakon Farah Ahmad. Farah Ahmad dilahirkan pada 16 November dan tahun ini kemungkinan dia berusia 45, 45 tahun. Kalau salah tahun, salah tahun okay. korang boleh komen di bawah sebab info ni mesti boleh dapat dari artikel di portal hiburan. Farah Ahmad merupakan isteri kepada penulis skrip filem Wan to Jaga, arwah hmm. Pee Hanif yang juga anak kepada pelakon veteran Hajah Fauziah Nawawi. Okay. Betul. Pelakon hebat Beto Khushairi menjayakan watak wahid dalam filem Mak Kilau. Beto Khushairi atau nama sebenarnya Nur Khushairi Zakwan bin Osman berasal dari Kuala Lumpur dilahirkan pada 19 Februari okay. 1980. Beto memulakan kerjaya hiburan pada tahun 2001 memasuki usia 42 tahun pada tahun ini. Hmm, 42 tahun. Watak utama Mak Kilau dilakukan oh, oleh pelakon inilah. Datuk Adi Putra atau nama sebenarnya Muhammad, Muhammad Hadi Putra Halim. bin Halim. Dia memulakan kira lakonan sejak tahun 2000, dilahirkan pada 26 Besang Februari 1981 dan tahun ini memasuki usia 41 tahun. Oh, filem pertama lakonan Adi Putra adalah filem sejarah 1957, Hati Malaya okay. yang ditayangkan pada 25 Oktober 2007. Zarina. Zarina Zainudin memegang watak Rokiah dalam filem ini. Dia yang merupakan oh, bekas tanda, tanda. peserta Akademi Fantasia mula berlakon pada tahun 2005 menerusi Aha. filem pertamanya Cinta Fotokopi. Zarina yang berusia 38 tahun pada tahun ini dilahirkan pada 15 Oktober 1984. Mm -hmm. Johan Asari. Pelakon Johan Asari memegang watak Yasin dalam filem ini. Johan atau nama sebenarnya Johan Arif bin Aksha'ari Berasal dari Bukit Mertajam Pulau Pinang hmm. Dilahirkan pada 3 Disember 1986 okay. Dia yang memulakan karya seni pada tahun 2010 Memasuki usia 36 tahun pada tahun ini Oh ok Awang Watak Awang dilakukan oleh pelakon penyanyi Fatah Amin Atau nama oh, sebenarnya ah. Abdul Fatah bin Muhammad Amin Fata okay, Ami yang merupakan okay, okay. juara hero majo 2011 2012 dilahirkan pada 14 September 1990 dan dibesarkan di Setiwangsa oh, Kuala Lumpur. Ya. Dia yang juga suami kepada selebriti popular Fazura memasuki oh, Fazura. usia 32 tahun pada tahun ini. Okay, okay. Ali Karimi. Watak adik Makilau iaitu Ibrahim dilakukan oleh pelakon baru Ali Karimi atau nama okay. sebenarnya Ali Karimi bin Abdul Rahman Selain pelakon, Ali Karimi juga bekerja sebagai Ketua Jabatan Pentadbiran Sumber Manusia dan Pemasaran Hospital Uy, Islam Al-Zahra Kalau korang nak tahu, pernebit filem Mak Kilau iaitu Studio Kembara merupakan Aha. kumpulan syarikat hospital Islam oh. Al-Zahra Ali Karimi dilahirkan pada 17 April 1990 memasuki usia 32 tahun pada tahun ini Okey Pelakon kanak-kanak Haris Haziq memegang watak oh. Omar dalam filem ini. Dia yang pernah menerima trofi pelakon kanak-kanak terbaik di festival Filem Malaysia ke-29 dilahirkan Karan. pada 17 Februari 2008 dan tahun ini memasuki usia 14 tahun. Wey, Jadi dah ini dah antara senarai nama dan tahun. umur sebenar pelakon filem Mak Kilau. Sebenarnya ramai lagi tapi Miss Baris tak jumpa info nama dan umur sebenar orang. Kalau korang tahu korang boleh komen di bawah. Okay. Kalau suka video ni boleh like dan share apa komen korang. Oke okay, guys, sudah selesai videonya so, itulah tadi ya nama dan umur sebenarnya pelakon film Mata Kilau dan memang uh, di usia emas itu memang banyak sekali istilahnya pelakon-pelakon senior yang memang keren banget watak karakternya seperti itu. Dan tidak kalah juga daripada junior-juniornya ataupun uh, yang masih muda-muda itu tak kalah istilahnya hebat daripada yang seniornya seperti itu teman-teman. Jadi di sini memang yang dipilih oleh Abang Yusuf itu memang yang the best lah yang the best karakter, watak dan lain sebagainya, so keren banget, sehingga sampai sekarang masih tayang di bioskop-bioskop Malaysia, jadi buat teman-teman yang belum nonton film Mat Kilau langsung saja tonton guys, karena sangat-sangat bagus sekali, itu rating daripada teman-teman saya, kawan-kawan saya yang sudah tengok film itu jadi tidak akan rugi apabila kita menonton film itu bersama keluarga sahabat dan kawan-kawan kita terima kasih sudah tengok video ini guys, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe -nya channel saya, dan juga Miss Vira TV. Jangan lupa untuk bahagia Bahagiakan juga kedua orang tua kita Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh